diawali dengan tentunya momen spesial Lethal Family saat meeting di tempatnya Kauri Salim, masya Allah nggak bisa move on banget dengan Alfati, Bunda lesti, Papa Babi penampilannya kece banget terus ngebetnya, dan Alfati memang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Dengan aksi kelucunya, dengan aksi gemesnya, "Aduh, Masya Allah, makin pinter, makin soleh, membuat semua orang pun pastinya bangga dan selalu happy melihat Al-Fatih." Masya Allah, nah, luar biasa. Setiap selalu pakai untuk Lancelar Family, mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Kemudian, juga peristiwa selanjutnya, kita lihat di sini ada sedikit cerita dari ini. Sedikit cerita pertemuan antara AB ini dengan tentunya anaknya dari Kak Rara, persahabat Noah Ini bacanya aja bikin kita terharu sedih persahabat ya Kita lihat nih, panjang banget nih kalimat yang ditulis oleh AB ini, mulia Sofian. Hai Kasib Noah al seandainya kamu ingat nah tahun lalu kita bertiga ketemu pertama kali luar nalar cuy, gua pikir nggak akan bawa Noah Pas bantu bukain pintu mobilnya, ada anaknya duduk lagi lucu-lucunya nyempil. Pandangan pertama gua kagum sama bini gua. Kejutan banget, covernya modis. Tapi bawa anak. Di pertemuan pertama, masya Allah jarang. Lucu gusti kayak tante dan ponakan. Om Beni, gua gr bro. Baru dipanggil anaknya doang. Gimana sama emaknya? Saksi hidupnya S si Bale ketemu nggak nyampe sejam doi pamit pulang buru-buru amat takut kali ya sama gua. Gua anterin ngikutin mereka dari belakang. Caperlah dikit sampai subuh nggak bisa tidur gua mikir mereka berdua. Gua jatuh cinta sama anak dan emaknya. Apa gua nikahin aja ya es? Praktis haha anaknya cakep emaknya bukan main. Gua laki-laki paling beruntung ya Allah. Mual nyeri Bismillah ken dengan kekuatan langit dan bumi. Mahmual oya, kata Abeni. badai kemana neng? Rara tetap yakin modal tulus walaupun loba saingan. Aduh, punten tetap fokus meski wajeng DM Tara dibales. Edan eh, pokoknya, saksi hidup kedua ini ekwan 27. Bener te Plus Lalu seetik bini gua udah disalib orang. Nuhun ya Allah, jodoh mah tekemana. Sing Ageng milikasib bagja sukses rendah hati anakku papinya apisan ah, kan Noah Masya Allah Awal pertemuan A'abeni dengan Noah dan Kak Rara ini Masya Allah Alhamdulillah persahabat ya tentunya Mereka dipertemukan dan akhirnya berjodoh juga dengan Kak Rara A'abeni Mudah-mudahan sakinah mawadah warohmah untuk rumah tangganya Bacanya sampai terharu banget persahabat ya ...perjuangan dari A.A.B. ini mulai Sofiani, Masya Allah... ...hingga mendapat tanggapan dari Kak Rara... ...disitu mengatakan, ya Robby kata Kak Rara... ...Masya Allah, pokoknya sama wa untuk Kak Rara dan A.A.B. ini... ...mudah-mudahan sehat selalu dan semoga sakinah mawadah warahmah. Amin. Kemudian juga bersahabat, begitu banyak tanggapan komentar yang sangat positif... ...di antaranya dari Rasidah City 862... Berkah ala benih, katanya pahala dan rezekinya akan terus kalau mendapatkan pasangan apalagi sudah punya anak. Amin, Masya Allah. Ada juga tanggapan dari Dalva underscore Naila, Yakinlah wahai perempuan yang single mom karena pasti ada lelaki yang baik dan bertanggung jawab. Tugasnya single mom banyak berdoa dan teruslah perbaiki diri. Sampai ada pujian hati tanpa syarat, makasih AB ini jadi motivasi untuk adik aku yang single mom. Masya banget nih AB ini, luar biasa. Menjadi motivasi untuk single mom di luar sana. Mudah-mudahan pokoknya sehat, bahagia terus untuk keluarga besar Leslar dan kita semuanya. Berikutnya kita lihat juga bersahabat istorinya Papa Bilar. Ini ada aja kocaknya Papa Bia mengunggah video. Ayam lagi diledekin oleh bebek nih bersahabat ya. Ini aksi lucu ayam yang lagi diledekin oleh dua bebek bersahabat, yaitu Masya Allah. Emang adanya kecongkaan dari Papa B yang receh banget, ya Masya Allah. Sehat selalu, pokoknya untuk Leslar, doa terbaik selalu diberikan dari orang baik. Pasti ya, berikutnya juga persahabat kita lihat di storynya Marwah FC 2 jam yang lalu mengunggah video momen spesial Papa B dengan tim Marwah lagi bermain sepak bola. Mom Momen-momen seperti ini selalu dirindukan oleh semua orang. Mudah-mudahan, next tentunya jadwal main bola bersama tim marwah bisa dirutinkan kembali, selalu menunggu kejutan, selalu menantikan tentunya kebahagiaan dari idola kesayangan kita, Masya Allah. Kemudian, juga persahabat, ya ini ada kabar yang tentunya kurang enak buat warga Konoha, terutama untuk Bu Fir. Kita lihat di postingan Bufir satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan kalimat "El PUPEL. Ini membuat penasaran semua warga Konoha. Kita lihat persahabety ya, ada sebuah pertanyaan. Kenapa Bufir? Kita lihat jawaban Bufir disgusting. Biasa orang-orang jelek hati yang suka menebarkan fitnah. Ngarang cerita, bawa-bawa nama bu Fir, biar orang-orang pada percaya sama statement-statement yang dibuat Lagi-lagi persahabat ya, tentunya semua selalu memfitnah Kali ini persahabat ya disgusting, kata bu Fir. Kita lihat juga persahabat ya berikutnya Bu di sini mendapatkan tentunya jawaban juga Sabar, Bu Fir. Kita tetap tahu dan tetap ingat gimana perjuangan Bu Fir agar level lovers tetap kokoh. Bu Fir, jawabannya harus semangat dong. Sehat-sehat ya semuanya. Mohon maaf lahir batin. Kita doakan saja mudah-mudahan Bu Fir dan kita semua semuanya, dan tentunya seluruh fansnya Lesti Bilar mudah-mudahan tetap kompak dan tetap mengayomi, tetap solid untuk mensuport yang terbaik. Jangan sampai tentunya persahabati terpengaruh dengan orang-orang yang ingin mempecah belah persahabati kita. Tetap semangat, tetap kuat dan tetap kompak untuk mensuport Lesnar Family. Mudah-mudahan kita mendapatkan cindukan vitamin terbaru di hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Livot TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia dari Lesti dan Rizky Pilar. Ini dulu informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar. komentar. mengucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.